kita lihat aja ada momen ketika tentunya reka adegan pernikahan Lesti dan Bilar memakai tentunya adat batak persahabat ya Ketika di acara konser Lida tentunya ini membuat kita semakin bahagia Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran niat baik dari Lesti dan Bilar Dan mudah-mudahan secepatnya tentunya kita mendapatkan kabar baik dan kabar bahagia dari idola kita ini Untuk tentunya mereka melangsungkan acara pernikahan dalam postingan tersebut juga tentunya persahabat tidak ya, kelimat kais yang dituliskan Irnawati Angelo 16 mengatakan Insya Allah dilancarkan sampai hari baiknya tiba Amin ya Robbal Alamin katanya ya tentu banyak sekali komentar respon yang positif. Ya dari akun Mutiara8808 itu mengatakan dalam kolom komentar, "Aku halus sayang, seandainya Leslaw Junior ada udah besar umur 3 tahun dibawa sama ibu bapaknya ke studio Indosiar, entar Leslaw Junior rusuh digodain sama host-host dan lari-lari ke studio Indosiar dan di lokasi suti CWB Aduh, halunya kemangetan." apa persahabat ya, doakan saja mudah-mudahan tentunya idola kita ini selalu diberikan kelancaran kebahagiaan sampai menuju ke pelaminan. Berikutnya persahabat ini ada spesial juga buat kita dari Dede ini Kita lihat aja ketika dipoles persahabat ya. Lesti Kejora ditanya, tentunya menurut Lesti Kejora apa sih arti kehadiran Lesti Lovers dalam kehidupan Dede tuh persahabat ya ketika ditanya Pertanyaan tersebut Lesti Kejora menjawab Tentunya Lesti Lovers sangat berarti di kehidupan Lesti Dan tentunya Lesti Lovers adalah separuh nyawanya Dedek Lesti Wow persahabat ya Semakin bangga mengidolakan Lesti Kejora Tentunya persahabat ya Tentunya fans-fans yang sangat fanatik Dan tentunya selalu kompak dan solid untuk mendukung Dedek Lesti Luar biasa banget dan sebaliknya Leslie Kejora pun sangat menyayangi dan sangat respect banget sama fans ya. Mudah-mudahan kekompakan kita keseluruhan kita selalu berjalan dengan lancar Untuk mendukung, untuk idola kesayangan kita Berikutnya persahabat kita lihat juga ini ada unggahan spesial semalam tentunya Sampai menangis dari Lesti di akun Instagram pribadinya Dedek Lesti menuliskan sebuah kalimat Tentunya kalian bikin nangis At official Lesti Lovers Indonesia Kangen banget ya Allah Kata dedek semalam para sahabat ya Sampai dedek Lesti menangis nih Saking rindu dan tentunya kangen banget sama Lesti Lovers Mudah-mudahan saja bisa tentunya bertemu para sahabat ya Mudah-mudahan saja kita selalu mendoakan buat kita semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, amin ya Rabbal 'Alamin. Dalam postingan tersebut juga tetaplah dari post oleh akun Instagram Ratna Anasqal Arsen. Di sini ada sebuah kalimat komentar dari akun Imas. Disitu mengatakan, "Keren, Dede punya fans yang benar-benar luar biasa dari dulu ditambah sekarang." Fans Leslar, Alhamdulillah banyak banget yang sayang sama dede, makanya buat yang selalu mempujat dede. Kesekian tuh gak ada apanya dibanding yang sayang sama dede, love you, Lesti Lovers, and Leslar Lovers. Mudah-mudahan rasa sayang kita untuk dede, tentunya tak akan pernah sirna. Amin untuk sahabat yang respon yang sangat positif, untuk selalu mendukung dan selalu mensupport buat dede Lesti dan tentunya abang Rizky Bilar. Mudah-mudahan saja persahabat ya kita selalu kompak dan solid untuk mendukung Idola kesengan kita tak lain Lesti Kejurah dan Rizky Bilar tentunya Dan untuk berikutnya persahabat kita lihat ada ugat spesial juga nih Senja cobalah jadi malam agar kau tahu rasanya rindu Dan jadilah senja sesekali agar kau tahu artinya menanti Wakit banget kalimat tentunya kata-kata dari Uh, Sebuah senja sahabat Yang mudah-mudahan saja kita selalu mendoakan Buat hubungan Lesti dan Bilar Ini selalu diberikan Kebahagiaan, kelancaran Sampai menuju halal Kita mudah-mudahan hari ini juga mendapatkan Cidokan vitamin bahagia para sahabatnya Tunggu saja info dan kabar selanjutnya Mungkin ini dulu informasi Di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Bang minum, Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh